Kawan netuber, mari bangun channel ini. Subscribe, like, comment, and share. Kawan kawan netuber jika bermanfaat, mari bangun channel ini. Subscribe, like, comment, and share. Siang ini semua seni youtube channel akan nyeplok jembatan 2, Batam Barelang, kawan-kawan. Sebagai informasi, kita tahu jembatan dua Batam Barelang ini sangat dominan menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya pulau dari jembatan 1 ke jembatan 3 kawan-kawan ah jembatan 2 ini pernah ditaprak oleh kapal western glory kawan-kawan youtuber -kawan. kapal tank, saya jadi kawan-kawan ditaprak di sebelah sana tapi tidak mengakibatkan kecelakaan yang fatal kawan-kawan cuman bampir-bampir kapal tanker itu yang ada penyus kawan-kawan nanti kita akan vlog sampai habis Samuelis Janifar YouTube channel kawan-kawan, di jembatan 2 ini juga tidak luput dari mancing mania dijadikan tempat mancing mania, kawan-kawan di bawah sangat banyak ikan-ikan tamban mancing mania dari seluruh batang pasti datang ke hari sore-sore atau hari minggu dan satu atau hari libur, kawan-kawan jembatan 2 batang Barelang yang begitu megah, eksotik Jembatan satu ada di ujung sana.